Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Ada sebuah artikel dari akun HIP 500 mengenai Lesti Batal kembali tampil di televisi. Rizky Bilar angkat bicara persahabat. Kita simak penyampaian penjelasan dari Papa B. Lesti itu kan tidak hadir Karena ada alasannya Nih persahabat ya Bukan memang disengaja tuh persahabat ya Tidak hadir Bukan disengaja kata Papa Bilar Dan juga kebetulan Memang idola kesayangan kita Petinggi salah satu TV persahabat ya Ada yang ngecat Papa Bilar persahabat ya Menanyakan Bunda Lesti Kejora, apakah bisa pulang saat menunaikan ibadah umroh? Dan, Papa Bilar menjawab, "Persahabati, ya. Bahwasannya tentunya Leslar sepertinya untuk saat ini belum bisa pulang, khususnya Bunda Lesti itu yang disampaikan oleh Papa Bambi kepada salah satu petinggi TV Persahabat ya, karena memang Leslar saat itu." Lagi pengen menenangkan diri persahabat ya Jadi juga Leslar pun persahabat ya izinnya Itu secara baik-baik persahabat kepada salah satu petinggi televisi Untuk semuanya warga Konoha doakan saja mudah-mudahan Idola kesenangan kita bisa kembali tampil di acara televisi amin Kita lihat di kolom komentar begitu banyak juga respon yang diberikan di dari akun calon Baby, sisternya Leslar situ mengatakan Biar Leslar menenangkan diri dulu, menata kehidupan berumah tangga mereka Mendekatkan diri pada sang pemilik hidup Kalau rezeki mereka masih ada di TV insya Allah Balik menghibur untuk para fans dan pecintanya Leslar hanyalah anak-anak muda yang masih sama-sama belajar dalam kehidupan berumah tangga Insyaallah mudah-mudahan Leslar selalu bahagia dan selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang Kemudian kita lihat juga berikutnya ada wawancara Persahabat kali ini Kartika Putri dengan Habib di wawancara mengenai Lesti dan Rizky pilar Doa dan harapan dari Habib Usman persahabat mengenai pasangan Leslar Doa yang baik, persahabat yang mudah-mudahan, sakinah mawadah warohmah itu yang disampaikan oleh Habib dan semoga mereka berdua pun bisa menata dengan baik dalam rumah tangga. Namun di wawancara ini pun kita dibikin salvo persahabatnya penyampaian dari Kartika Putri yang begitu merasakan kesedihan saat menyaksikan dan melihat Leslar melakukan satu kesalahan tapi dihujat, dihina, dan dicaci maki oleh banyak orang. Itu yang membuat sedih Kartika Putri. Padahal, sahabat Lesler pun itu hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah. Jadi untuk warga Konoha, yuk sama-sama, kita selalu menjadi fans yang baik, dukung, support yang terbaik juga untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga bersahabat begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya dari akun Sentul Putih Vilar mengatakan Masya Allah, terima kasih Habib dan Karput Yang sudah selalu support Leslar Manusia tempatnya salah dan lupa Tapi diberikan akal untuk bisa memperbaiki kesalahan Kita lihat juga tanggapan lain Dari akun Sundari 412 mengatakan dalam hubungan rumah tangga itu hanya ada kata memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan, bukan kata menyerah lalu menggantikan. Ibaratkan sebuah rumah, jika lampu salah satu kamar rusak, maka harus diperbaiki, bukan pindah rumah. The key to relationship is trust to persahabat yang Insya Allah, begitu banyak respon yang sangat positif, untuk idola kesayangan kita Sebagai fans, cukup doakan saja ya Dan support semua karya-karya Lesti dan Rizky Bilar Bismillah, mudah-mudahan kita semua Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kekompakan Untuk selalu mendukung Leslar Family Dan untuk selanjutnya juga persahabat perhatikan Ada informasi dari Bu Fir mengenai karya Lagu Takdir Cinta Alhamdulillah persahabat sudah mulai naik kembali untuk viewersnya Semangat terus untuk warga Konoha Streaming lagu-lagu Leslar Yuk support Idola Kesayangan Dan selalu menantikan kejutan dari Leslar Entertainment Kemudian juga persahabat ya kita simak di unggian berikutnya Ada postingan dari akun Miss Menderesto Kali ini mengunggah momen semalam Bersama Papa B Masya Allah Selalu mendoakan yang terbaik apapun itu Project yang dilakukan oleh Leslar Selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan Namun kita juga bersahabat ya Dibikin salfok banget dengan kalimat beberapa komentar Yang diberikan diantaranya dari akun Instagram Pria Bunda Raifan mengatakan Masya Allah, Bismillah, semoga diberi kelancaran dan sukses buat Leslar apapun itu Amin ada juga tanggapan lain Diberikan juga dari akun Instagram Yanti Manik 28 mengatakan Masya Allah, Tabrak Bismillah, semoga lancar dan sukses selalu kesayangan kita lihat juga persabatnya komentar dari akun Yulias Tuti dua tujuh Bismillah semoga konser Leslar Amin doakan dia mudah-mudahan ada konser kita berharap banget cedukan dan pastinya kabar baik dari idola kesayangan kita. Dan kita juga menunggu cidukan dan vitamin-vitamin terbaru berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik terbaru dan bahagia dari Leslar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.